Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada vitamin bahagia dari Bunda Lesti Di laman akun Instagram Bunda Lesti 3 jam yang lalu mengunggah postingan foto kit persahabat. Walaupun lewat jalur endorse kita tetap bahagia sekali melihat senyumannya Bunda Lesti Mudah-mudahan ya selalu sehat untuk Bunda L Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita lihat juga di kolom komentar, begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun apartemen Bintaro buat Dede. Masya Allah, rindu Leslar live jualan di TikTok lagi. Kalau lihat perabotan, sehat-sehat ya kalian bertiga. Bunda Lesti, Papa Bilar, juga Abang Fatih. Amin. Masya Allah banget ya Kita lihat juga komentar lain dari Leslar Kendari 01 Waalaikumsalam bunda Dede kesayangan oma Sehat-sehat ya juga keluarga besar Semoga selalu dalam lindungan Allah Selalu bersinar dan tetap bersinar Rezeki lancar Berkah bahagia until jannah Rizki bilar Lesti kejora Amin ya Allah Luar biasa Begitu banyak doa, support, dan dukungan untuk Leslar Semoga doa dari kita semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah, amin kemudian juga persahabat informasi penting dari Indosiar mengenai acara The Academy Lima Social Media Award 2022 di sini akan dihadirkan malam hari ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat secara langsung di Indosiar pengisi acara malam hari ini persahabatnya untuk host yang akan bertugas, ada Abiranzi Irfan Hakim, Gilang Dirga Ruben Onsu dan jirayut Pengisi acara malam hari ini yang akan tampil Ada Dewi Persik, Nasar, Nita Talia, Siti Rahmawati, Fildan, Reza Zakaria, Ical Majene, Putri Isnari, Aulia, Melili, Nia Rose, Ridwan Naibaho, Rias Randa, Faul Gayo, Indi Gunawan, Hariputra, Selfia Ma, dan Dokter Iqbal Lida, serta Alvin Habib bersahabat ya. Ada juga pengisi acara lainnya, ada Mayarati, Eko Chandra, Formal dan Devri Koaudi, serta Diana Putri, Rinalase, Queen Salman, Kak Jill, Gordon Barakatan, Alif Cepmek, Polisi Cilik, Boneka Mampang. Itu untuk pengisi acara malam hari ini. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan, salah satunya persahabat dari akun FNK2289 mengatakan, Udah, meskipun Lesti gak hadir di sini, kita fokus aja di Indonesian Music Award atau IMA yang diadain Langit Musik, 8 Desember 2022 di RCTI. Ingat, Lesti satu-satunya jebolan indosiar yang saat ini sedang bersaing dengan diva-diva pop Indonesia. The Queen of Dangdut versus The Queen of Pop, Leodra, Tiara, Mahalini, Keisha, dan Lesti satu-satunya wanita bergenre Dangdut di antara mereka. Gimana kita nggak senang walau banyak yang nginjek-nginjek dia layaknya barang bekas, tapi fansnya mengangkatnya layaknya ratu. Sekarang voting dia udah ratus Udah cibiran-cibiran di kolom komentar Indosiar, kita abaikan yuk fokus vote di IMA. Penghargaan bergensi karena menggabungkan genre pop dan dangdut menjadi satu. Ini keren banget komentarnya. Walaupun banyak komentar-komentar di kolom Komentar industriar itu yang selalu saja merendahkan idola kesayangan. Tetap idola kita selalu menjadi nomor satu untuk kita semuanya. Bismillah menang malam hari ini, bersahabat ya. Kita yakin bunda lesi Kejora akan mendapatkan piala penghargaan juri terfavorit. Kemudian juga persahabat ya, di sini ada postingan video. Abi Ramzi menyampaikan persahabat ya di acara dangdut. Lalu Lesti WhatsApp saya, kata Abi Ramzi, karena lagu Egois, persahabat dia, ini dinyanyikan oleh salah satu peserta Sri Devi dan Maria. Bunda Lesti bangga, kata Abi Ramzi, dan berterima kasih. Lagu Egois dibawakan oleh Sri Devi dan Maria. Masya Allah, persahabat. Bunda Lesti berterima kasih dan pastinya bangga ada yang membawakan lagunya. Dan... Bunda Lesti Kejora, kata Abi Ramzi, sekarang sedang nonton waktu itu, persahabat. Dan terharu, kata Abi Ramzi, penampilannya keren banget, Sri Devi. Dan Abi Ramzi pun, persahabat, ia menyampaikan, Dede, kita tunggu di panggung ini. Wow! Abi Ramzi, persahabat, ya salah satu orang yang sangat benar-benar mensupport dengan tulus. Kita salut dengan Abi Ramzi. Mudah-mudahan Abi Ramzi selalu sehat. Selalu mendukung Lesti dan Rizky pilar Doakan yang terbaik, persahabatnya. Bunda Lesti akan kembali tampil di Indosiar. Berikutnya juga, persahabat, ada postingan dari Bu Fir. Ada postingan kalimat, persahabatnya. Sun, insya Allah, kita ada misi, yaitu Spot TV Premium. Jadi Lesle Lovers wajib download aplikasi itu berlangganan Spot TV Premium dan kita akan streaming serentak. Setiap harinya, biar Bunda L terpampang di Times Square yuk bismillah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tuh persahabat ya, sama-sama kita dukung Bunda Les ke Kejora, karya-karya kita selalu mensupport. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejara bisa terpampang di Times Square, persahabat ya. Kita selalu kompak dan kita selalu optimis. Berikutnya juga, persahabat, ada postingan kalimat komentar dari Sandal Putih Bilar. Perhatikan, persahabat. Aku juga baca komen mbak-mbak suaminya Drivel ojol. Awalnya dia bilang suaminya males pas yang pesen Bilar karena sebel sama dia. Cuman karena butuh uang, jadi dia terima. Terus, pas nganterin, pesenannya bilar dan ketemu langsung. Katanya, baik banget, ngasih tipnya juga banyak banget. Masya Allah, persahabat, kebaikan hati Rizky Bilar yang tak pernah berubah. berkas selalu yang untuk Papa B, walaupun banyak orang yang tidak menyukai. Fans-fans yang banyak tentunya selalu mendukungmu. Mudah-mudahan kita semua, persahabat ya, selalu menjadi fans yang baik, fans yang selalu mensupport idola kesayangan kita dengan Tulus. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di malam ini. Jangan kemana-mana, karena banyak vitamin yang akan kita dapatkan. Salah satunya di acara di Akademi 5 Social Media Award. Bismillah, Bunda Lesti Kenciora bisa membawa pulang piala penghargaan malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.